Apa? Sebenarnya beda kita dengan orang gila Mari kita lihat secara harfiah Manusia normal berjalan dengan wibawa Kenakan pakaian indah menutupi seluruh bagian tubuhnya Kadang harga bukan masalah di mana harga dalemannya bisa bayarkan uang sekolah 30 orang banyaknya Wow Gila banget Tapi apa hendak dinyana Walau kita berpakaian indah Tapi tanpa disadari dengan fakta Jiwa kita tak berbusana Wow. Hai Kaolan Asia Apa kabar semuanya Baik-baik saja kan Hari ini kami akan menceritakan tentang suatu hal Dan tiada niat untuk menyinggung siapapun Oke Benarkah orang gila Lebih normal dari kita Dan jangan lupa untuk subscribe Share, like dan bunyikan loncengnya Serta komen di bawah Agar kita bisa membangun channel ini Kedepannya menjadi lebih baik lagi So check it out Orang gila berjalan dengan pakaian compang-camping dan merasa biasa saja. Kadang berbugil ria di jalan raya, mengundang mata tertuju kepadanya. Dan yang melihat nota benenya tentu orang-orang normal seperti kita. Apa sebenarnya beda kita dengan orang gila? Mari kita lihat secara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 Gila banget. Tapi apa hendak dinyana? Walau kita berpakaian indah, tapi tanpa disadari dengan fakta jiwa kita tak berbusana. Wow, masih gila. Carut-marut membuat rencana merugikan negara, sampai halalkan segala cara. Tetap gila. Tak peduli semua menderita, walau malu itu nomor dua. Memang orang gila. Tetap punya malu kurang syarat jadi manusia. Jadi apa bedanya kita dengan orang-orang gila? Ya berbedalah Orang-orang gila di luar sana Tidak pernah merugikan orang lain Dia hanya merugikan dirinya saja Sedangkan sebagian dari kita Hancurkan harap seluruh bangsa ini kuadrat gila namanya Meneriaki mereka yang di luar sana orang gila Tapi ternyata kita lebih parah Orang gila berjalan mengikuti rasa dan kata hatinya Sedang kita berbicara menghianati hati nurani dan rasa jiwa Orang gila tak pernah gila harta Walau kita menyebutnya tak waras pikirannya Sedangkan kita penyembah setia kepada harta Bahkan banyak yang sirik mengangkatnya jadi Tuhan kedua Lihatlah fakta Manakah sesungguhnya yang dikatakan gila Kita atau mereka Bagaimana logika Anda? No do, orang, lain. orang gila tidak pernah merasa suci Mereka sibuk dengan dirinya sendiri Dan anehnya orang gila tak pernah berkata Orang gila yang lain itu Gila, berbeda dengan kita, merasa di atas kebenaran dan yang lainnya salah Mempropaganda, ciptakan masalah, membuat keadaan lebih keruh dan jadi lebih susah Sampai bingung kita harus ikut siapa Karena panutan hampir tak ada Dan semua yang kita lihat fakta masih di luar logika Nalar hampir pecah karena kita sibuk bertengkar saja Dari masalah penting luar biasa sampai hal-hal yang tak berfaedah Ini zaman gila namanya Yang tak kena imbasnya hanya orang gila Apa kita harus gila? Biar baik-baik saja untuk mengisi bangsal rumah sakit jiwa yang masih kosong dan tak bernama Angkat topi buat orang gila Karena kebanyakan dari mereka tak pernah membuat masalah cuman mata kita saja yang gerah Mungkin mereka yang dikatakan bahagia menikmati hidup sampai batas usia Sedangkan kita bergelut dengan kemelut dan tak pernah dewasa Panjang umurlah hai orang gila Karena kau masih ada Kami bisa terus belajar dan jadi bijaksana Dan bagaimana? Dengan logika anda Masih belum gila kah? Mengulik, membolak-balik isi tong sampah untuk menutupi lapar perutnya. Sisa nasi basi tadi pagi sudah lebih cukup dan disyukuri. Banyak yang hilir mudik, tapi tak peduli. Dan pemandangan seperti ini lumrah saja di sini. Dan tak ada spesial untuk dimaknai. Mari kita buka faktanya. Ketika kita berkata makanan di tong sampah itu kotor dan berbahaya Tapi tidak dengan mereka Kesehatanmu terancam dan hidupmu jadi runyam Bila kita berani makan, makanan dari tong sampah Tapi kenapa orang gila baik-baik saja Bahkan panjang umurnya Dan anehnya yang dilakukan oleh orang gila di luar nalar logika Kesehatan mereka tak bermasalah Tubuh mereka tahan terhadap cuaca Kadang tidur di emperan toko telanjang dada Apa sebenarnya diajarkan orang gila kepada kita? Sesungguhnya mereka tak punya rasa Tak kenal sakit, tak kenal pedih Apabila lapar perutnya Mereka tak pernah gunda Karena masih ada tong sampah Dan mereka tak menghayalkan makanan mewah Tak ingin mengambil hak orang lain Walau lapar dan dahaga Siapa yang hendak marah? Karena yang dikaisnya adalah tong sampah, tempat kita membuang apa saja ke sana. Hidupnya tenang dan tak pernah bimbang, karena orang gila tak pernah curang, menggunting dalam lipatan, dan makan rezeki orang. Belajar hiduplah dari orang gila, karena mereka lebih paham cara hidup sesungguhnya. Bagaimana dengan logika Anda? Nomor 4 Dia tak pernah meminta Kalau masih ada orang gila meminta Itu semi gila namanya Masih ada rasa lapar dan dahaga mereka tak pernah meminta Justru mensyukuri apa yang ada Lihatlah tong sampah sebagai lemari makannya Hal tebus adalah rumahnya Sungai keruh di belakang rumah adalah kamar mandinya Setiap hari dia berbicara Karena teman sejatinya Hanya kata hatinya yang tak pernah dusta Kadang diejek anak-anak Diam dan masih berjalan Sekali-kali dia marah Untuk sekedar menunjukkan kalau dia masih manusia Ajak bicaralah orang gila Berikan sebatang rokok, maka dia akan cerita semuanya. Jangan disela, dengarkan saja. Bukankah ada sebuah pepatah luar begini bunyinya? Listening to understanding. Tinggalkan mereka bicara, lihat perangai mereka, bandingkan dengan normalnya Anda agar kembali rasa syukur yang sirna. Banyak yang bilang orang gila itu salah karena tak waras pikirannya. Jadi, bandingkan saja dengan orang gila. Suara apa pikiran kita? Jangan lihat mereka pakai mata karena melihat dengan mata tertipu oleh retina. Tapi lihatlah, dengan kalbumu semakin lama dipandang terbukti bahwa sebagian kita ini masih dungu. Bagaimana dengan logika Anda? Sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan jumpa lagi. Tentunya nanti di hari yang lebih bahagia Ada kurma dihias hias rendah Doakan saya selalu sampaikan yang berfaedah Beli kurma naik kereta Subscribe channel saya Biar saya semakin semangat untuk mencipta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh